Ying Huan-Huan menunduk dan menatap tangan kanannya. Pada saat ini, batu gioknya yang semula seperti tangan kecil telah menjadi sangat jelas. Dan itu tampak seperti balok es yang telah membeku selama puluhan ribu tahun. Sementara itu, ada banyak bunga seperti simbol es diukir di atasnya. Ketika dia mengepalkan tangan kanannya dengan lembut dan merasakan kekuatan menakutkan melonjak di dalam, ekspresi di dalam matanya menjadi semakin kompleks. Kekuatan yang begitu akrab, mendesah. Desahan terdengar dari belakang. Ying huan, huan menoleh dan melihat guru kegelapan berdiri di belakangnya. Sementara itu, ketika yang terakhir melihat kristal es kecil seperti tangan Ying huan, -huan dia tertawa getir. Dia tidak tahu apakah dia harus putus asa atau bersukacita. Untungnya, hanya satu tangan yang bermutasi. Ying Huan-Huan tersenyum ke arah tuan kegelapan dan berkata, The Darkness Master berjalan ke arahnya. Kemudian, dia menggunakan tangan kecilnya yang halus untuk memegang tangan kecil sejelas kristal Ying Huan-Huan. Segera, rasa dingin yang menakutkan ditransmisikan ke telapak tangan yang terakhir. Faktanya, terlepas dari kekuatan hebat dari Darkness Master, dia masih bisa merasakan sakit menyengat di telapak tangannya. Demi kekuatanmu, begitu kamu melepaskan pengekang, mereka perlahan-lahan akan mulai meresap sampai akhirnya menyebar ke seluruh tubuhmu Pada saat itu, kamu akan menjadi seperti kamu di masa lalu The Darkness Master bergumam King Huan-Huan terdiam sesaat Tidak perlu terlalu khawatir Aku mungkin masih bisa mempertahankan karakter aku bahkan setelah aku mendapatkan kembali kekuatan ini Petik 2 Senyum di wajah Tuan Kegelapan tampak agak pahit Lagi pula Di masa lalu dia telah menyaksikan hasil akhirnya setelah Ice Master menggunakan kekuatan ini. Pada saat itu, emosi yang terakhir tampaknya membeku sepenuhnya saat dia menjadi sedingin es. Bahkan, itu menyebabkan seseorang menggigil hanya dengan melihatnya. Jika dia keluar dan melihat keadaanmu saat ini, Master kegelapan memandang patung batu sebelum dia menghela nafas. King Huan-Huan menggunakan matanya yang biru dan dingin untuk menatap patung batu. Sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian, dia berkata, Orang bodoh itu selalu berusaha untuk melampaui aku. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah untuk melampaui aku? Setelah dia mengucapkan kalimat terakhirnya, seseorang tidak bisa memastikan apakah senyum di bibirnya adalah pahit. Terkadang, menjadi terlalu menonjol juga akan menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Dengan pemikiran yang sama dalam pikirannya, Master kegelapan juga mengangguk. Melampaui adik junior, ini memang prestasi yang kejam. Faktanya, di antara mereka yang berdelapan, Ice Master adalah murid terakhir simbol Ancestor. Namun, dari delapan dari mereka, dia juga orang dengan prestasi terbesar. Pada saat yang sama, leluhur simbol pernah berkata bahwa dia mungkin satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk mencapai levelnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melampaui monster abnormal ini? Seseorang yang bahkan istilah jenius gagal gambarkan dengan baik. Semoga, orang ini akan dapat membentuk istana ilahi. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa melampauimu. Kata Tuan Kegelapan, dia bisa melakukannya. Ying Huan-Huan tersenyum. Kemudian, dia mengambil sarung tangan panjang putih salju yang sempit sebelum dia menggunakannya untuk menyembunyikan tangan kecilnya yang agak bermutasi. Setelah itu, dia menggambar dengan ujung jarinya di depan simbol dingin yang dingin mendarat di sarung tangan. Akhirnya, simbol itu menyembunyikan dirinya sendiri. Aura dingin yang menakutkan dipancarkan dari tangan Ying Huan-Huan secara bertahap menghilang setelah simbol itu bersembunyi. The Darkness Master hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Pada titik ini, dia tidak bisa memaksa diri untuk mengatakan apa-apa lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara ledakan terdengar. Setelah itu, master api dan sisanya bertanya pada Ying Huan-Huan setelah mereka tiba di tempat ini. Karena aliansi di Chaotic dimensi telah terbentuk, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengandalkan mereka untuk melawan yimu. Ayo, pergi dan cari orang-orang itu. Ying Huan-Huan mengikat rambutnya yang biru dan dingin. Sementara itu, aura dingin mengalir di dalam matanya yang cantik. Aku punya perasaan bahwa mereka merencanakan sesuatu. Karena itu, yang terbaik adalah menemukannya sesegera mungkin. Membuat Timo mengamuk hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian kita dan mencegah kita mengganggu mereka." Petik 2. Master Api dan yang lain mengangguk setelah mendengar ini. "Selain itu, mari kita memilih beberapa ahli panggung samsara dengan potensi dan memungkinkan mereka untuk memasuki benteng ancestral untuk dilatih. Jika perang dunia lain meletus, kita perlu meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. King Huan-Huan berpikir sejenak, kemudian, dia memiringkan kepalanya sebelum berkata, biarkan King Tan masuk ke istana batin untuk berlatih. Istana bagian dalam dianggap sebagai tempat yang relatif penting di dalam benteng leluhur. Meskipun lebih rendah dari tempat pelatihan, yang dapat mengganggu aliran waktu, itu jauh lebih baik daripada tempat pelatihan lainnya. Karena Kintan dan Lindong adalah saudara dan saudari, ia secara alami ingin memberikan perlakuan yang lebih baik kepada Kintan. "Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi," petik. Kuing Huan Huan memimpin dan berjalan maju setelah mengatakan ini tepat ketika dia hendak berbelok di sudut. Dia sekali lagi menoleh dan melirik patung batu. Sementara itu, dia mengepalkan tangan kecilnya yang sekarang mengenakan sarung tangan putih salju, Lindong. Kamu pasti akan berhasil, aku akan menunggumu. Instan Lindong melangkah ke patung batu. Dia jelas merasakan dunianya berputar. Bintang-bintang bergeser sebelum sensasi pusing samar muncul di benaknya. Dia baru saja akan mengusir rasa pusing ini. Ketika dia menyadari bahwa tempat di depannya telah berubah secara drastis. Sebuah altar kuno telah muncul di depan Lindong. Sementara itu, di sekitar altar, ada tangga batu menjulang yang mengarah ke awan. Sebuah kasur yang agak rusak terletak di bagian atas tangga batu ini. Di lingkungan altar, tak ada habisnya batal. Sekilas, orang hanya bisa melihat tinta seperti kegelapan. Altar itu seperti epe merah mengambang di kekosongan yang kosong ini. Dan itu tampak sangat misterius. Lindung naik ke tangga batu, sebelum perlahan-lahan naik ke altar. Akhirnya, dia tiba di puncak. Kasur tua dan rusak itu tampaknya terbuat dari rumput dan hampir tidak menarik perhatian. Namun, Lindong mampu mendeteksi aura yang melekat di atasnya, yang tampaknya menjulang di atas dunia. Ini, ditinggalkan oleh leluhur simbol. Lindong memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sejak awal waktu, selain lambang simbol, tidak ada orang lain yang memiliki aura seperti itu. Ini harus menjadi tempat di mana leluhur simbol pernah dilatih. Aku seharusnya membentuk istana ilahi. Aku di sini, ya. Lindong menggosok kepalanya saat dia merasa sedikit ditekan. Meskipun energi mentalnya telah naik ke tingkat master simbol tertinggi, dia tahu kesenjangan mengerikan yang ada antara tingkat kultivasinya dan tingkat master istana ilahi. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku harus menyelesaikannya. Lindong melengkungkan bibirnya setelah Ying Huan Huan membuka benteng leluhur. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jika tebakannya benar, hal itu pasti telah melukainya dalam aspek-aspek tertentu. Namun, dia sengaja menyembunyikan fakta ini darinya. Aku tahu sangat sulit untuk melampauimu. Namun, tidak seperti aku menyerah sekarang. Petik 2. Lindong tersenyum. Segera, dia perlahan-lahan duduk di atas futon tua dan rusak itu, sebelum dia menutup kedua matanya. Kemudian, Pikirannya perlahan-lahan tenggelam ke dalam istana niwannya. Menciptakan istana ilahi pada dasarnya berarti mengubah istana niwan seseorang menjadi istana ilahi. Namun, hanya langkah ini saja. Tampaknya secara praktis tidak mungkin dari sudut pandang tertentu. Istana niwan adalah sesuatu yang terbentuk secara alami. Selain itu, itu sangat misterius dan tidak seperti dantian. Orang tidak dapat dengan mudah menyelidiki itu. Ini karena Istana Niwan biasanya berkeliaran. Selain itu, kadang-kadang, itu mungkin hanya setitik cahaya yang sangat redup. Namun, itu mengandung semangat energi mental seseorang. Jika seseorang dan Tian hancur, seseorang mungkin masih bisa selamat. Namun, jika energi mental seseorang terhapus, ia akan menjadi sayur tanpa kesadaran. Faktanya. Penciptaan istana ilahi kemungkinan besar dapat melukai istana niwan seseorang, yang pasti melukai roh energi mental seseorang. Pada saat itu, tidak hanya istana ilahi seseorang yang gagal terbentuk, tetapi seseorang juga akan menjadi sayuran. Sejak awal waktu, situasi ini agak sering terjadi. Ini juga alasan mengapa banyak ahli puncak, yang budidaya energi mentalnya telah mencapai tingkat master simbol tertinggi tidak berani mencoba langkah ini. Ini karena mereka tahu bahwa langkah ini kemungkinan besar akan membunuh mereka. Namun, ketakutan ini jelas tidak bisa mengguncang tekad Lindong. Bagaimanapun, dia tahu bahwa di dunia ini, seseorang harus mengambil risiko untuk mendapatkan kekuatan. Karena itu, jika dia tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan melakukan kontak dengan kekuatan ini, dia tidak akan pergi jauh dalam perjalanan kultivasinya. Pada saat itu, dia hanya bisa bermimpi jika dia ingin melampaui Ice Master. Lindong duduk dengan tenang. Namun, pikirannya telah memasuki dunia lain. Petir berkumpul. Angin topan bertiup. Es jatuh seperti hujan. Persis seperti adegan kasar yang terjadi selama era kekacauan. Ini adalah istana niwan milik Lindong. Pikiran Lindung melayang di dalam istana niwannya yang liar dan penuh kekerasan. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya mulai berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi tubuh energi mental, yang penampilannya persis sama dengan Lindung. Tubuh energi mental Lindung sedang mengamati istana niwannya yang liar dan penuh kekerasan. Segera, dia tersenyum tipis. Ini karena dia bisa merasakan energi mental yang luas dan kuat melonjak di tempat ini Namun, jelas bahwa jika dia ingin membentuk istana ilahi Energi mentalnya harus lebih tangguh dan lebih hidup Di masa lalu, dia fokus pada budidaya Yuan Power-nya Dan sedikit lemah ketika datang ke budidaya energi mentalnya Namun, karena dia ingin membentuk istana ilahi sekarang Dia harus menebusnya ini akan membutuhkan periode waktu yang cukup lama. Untungnya, dia punya cukup banyak waktu sekarang. Ini karena waktu di tempat latihan ini 10 kali lebih lambat dari dunia luar. Karena itu, menghabiskan 10 tahun di sini setara dengan menghabiskan satu tahun di luar. Dengan demikian, Lindong bisa mengambil waktu ini untuk melatih berbagai aspek energi mentalnya dengan baik, yang kurang ia miliki. Uff. Tubuh energi mental lindung menghembuskan napas putih dari udara. Setelah itu, dia duduk di sekitarnya. Halilintar dan badai yang ganas dan terus-menerus melolong di sekitarnya. Namun, mereka tidak pernah menyentuh tubuhnya. Setelah memasuki kondisi meditasi, energi mental yang luas dan perkasa di dalam istana niwannya tiba-tiba berubah menjadi benang. Setelah itu, seperti naga putih kecil, mereka mulai menggali tubuh lindung melalui lubang hidungnya. Segera setelah itu, mereka keluar dari dalam tubuhnya. Namun, ketika mereka pergi, benang-benang energi mental itu semua lebih keras dan lebih seperti kehidupan daripada sebelumnya. Selain itu, mereka juga berkilauan samar. Sebagai lindung terus menghirup dan menghembuskan napas, peningkatan jumlah energi mental mulai menyembur ke arahnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi sekelompok kabut putih tebal dan melilit tubuhnya. Lindung duduk dengan tenang di dalam. Sementara itu, tubuhnya seperti patung. Untuk meredam semua energi mental di sini, itu jelas akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, ini adalah sesuatu yang Lindung jelas tahu. Namun, dia tidak cemas sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar menenangkan pikirannya. Dan hatinya tetap jernih setiap saat Bahkan, dia sesekali lupa di mana dia berada Alih-alih, yang dia lakukan adalah menghirup dan meredam energi mentalnya secara insting Waktu dengan tenang mengalir di dalam istana niwan yang liar dan penuh kekerasan ini Sementara itu, angka itu terus berlanjut Bahkan, seluruh tubuhnya tampak tertutup debu Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1280, Kekacauan Di dalam istana Niwanya. setelah lindung perlahan membuka matanya, yang telah tertutup rapat selama satu tahun, dunia luar yang liar dan keras segera tenang Tanpa sadar, petir yang menembus langit telah berubah menjadi sungai petir yang membentang di langit Sementara itu, angin topan juga menjadi lebih lembut dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi Selain itu, hujan es juga berubah menjadi salju. Tampak jelas dan memikat. Seluruh istana niwan setenang danau tenang Lindung seperti hati. Itu sangat damai sehingga orang merasa segar setelah melihatnya. Lindung mengamati istana niwannya yang tenang. Kemudian, dia tersenyum lembut sebelum debu yang menutupi tubuhnya jatuh. Setelah itu, debu berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Mata hitamnya yang gelap sekarang tampak jauh lebih dalam. Dan itu akan menyebabkan seseorang menjadi mabuk tanpa sadar oleh mereka. Lindung perlahan mengulurkan tangannya yang panjang. Segera, dia melengkungkan jarinya dengan lembut. Sebelum sebuah sungai petir terbentuk dari energi mentalnya datang bersiul ke bawah, akhirnya itu berputar di sekelilingnya. Saat sungai kilat mengalir ke depan, orang bisa melihat banyak ikan menari di dalam. Semua ikan ini diciptakan dari energi mental, namun... Sepertinya mereka semua hidup, salju mulai melayang ke bawah sebelum mereka terakumulasi menjadi sosok di depan Lindong. Bahkan, dia terlihat persis sama dengan Lindong. Setelah itu, manusia salju itu mengibaskan salju dari tubuhnya, sebelum dia tersenyum pada Lindong dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Lindong juga mengulurkan tangannya dan menjabat tangan pihak lain. Setelah itu, manusia salju itu tiba-tiba meleleh. Meninggalkan kekacauan di tangan Lindong Namun, pada saat ini Senyum di wajah Lindung tampak lebih damai dan tenang daripada sebelumnya Kali ini, tanpa disadari Ia telah berlatih selama setahun Namun, setelah pelatihan selama satu tahun Ia telah menuai banyak manfaat Saat ini, energi mental di istana niwannya tidak lagi sekeras sebelumnya Sebaliknya mereka telah melakukan transformasi bersama dengan kondisi mental Lindong. Oleh karena itu, selama Lindung tetap tenang, seluruh tempat akan berada di bawah kendalinya. Bahkan, kemanapun pikirannya pergi, energi mentalnya akan dengan cepat mengikuti. Selain itu, dibandingkan dengan sebelumnya, jelas bahwa energi mental dalam istana niwannya beberapa kali lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jika ada divisi dalam tingkat master simbol tertinggi, seperti yang sekarang, Lindung dianggap berada di puncak tingkat master simbol tertinggi. Meskipun demikian, Lindung masih tidak percaya diri dalam peluangnya membentuk istana ilahi. Ini karena mencoba mencapai langkah itu tampak agak terlalu halus. Meskipun demikian, terlepas dari betapa sulitnya itu, setidaknya kita harus memiliki keberanian untuk mencoba. Uf. Dengan pemikiran ini, Lindong dengan lembut melepaskan napas kabut putih. Sementara itu, seolah-olah mereka adalah busur pencahayaan yang berkelap-kelip di dalam kabut putih itu. Tepat, tanah berguncang sebelum tempat itu. Tempat Lindong duduk, sebenarnya mulai bangkit perlahan. Kemudian, seperti pilar yang menopang langit, ia pecah dari tanah sebelum naik ke awan. Saat ini, Lindung sedang duduk di atas istana niwannya saat ia mengabaikan sungai-sungai petir, salju, dan tanah. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia hanya mengamati istana niwannya dengan tenang. Dia diam-diam mengamati selama satu bulan. Lindung diam-diam menyaksikan aliran petir mengalir. Kepingan salju menari, dan angin sepoi-sepoi berkibar lembut. Sama seperti pengamat, dia diam-diam mengamati istana niwan ini. Yang miliknya Ini adalah tempat di mana energi mentalnya lahir Setelah satu bulan Mata Lindung yang dalam dan tenang akhirnya beriak dengan lembut Akhirnya Dia perlahan menutup matanya Sebelum pikirannya bergabung sepenuhnya dengan istana niwannya Bang Istana niwan yang tenang tiba-tiba menjadi ganas Setelah itu Sungai petir yang awalnya damai tiba-tiba mulai mengaum dengan marah Bahkan mereka tampak seperti naga marah yang meraung di langit. Sementara itu, badai dan hujan es terbentuk sekali lagi, sebelum mereka mulai menari dengan liar. Lindung duduk diam-diam di dalam badai. Lama kemudian, pikirannya bergerak sebelum dia dengan paksa menggabungkan naga kilat, badai dan hujan es bersama-sama. Gemuruh, energi mental liar dan keras menyebar dengan cara yang tidak terkendali. Setelah energi mentalnya yang luas dan perkasa disatukan. Bentuknya berubah terus menerus Sementara itu Tampak seolah-olah garis besar samar sebuah istana perlahan terbentuk Bang, namun Tepat setelah garis besar samar dari sebuah istana terbentuk Energi mental liar dan keras tidak lagi berada di bawah kendalinya saat mereka benar-benar meletus Seketika Garis besar istana ilahi lenyap Tubuh lindung gemetar hebat saat ini Namun dia tidak ragu ketika pikiran melintas di benaknya Sebelum dia sekali lagi mengaktifkan energi mentalnya dalam upaya untuk mencoba dan membentuknya lagi Bang, tanpa diduga Energi mentalnya meledak sekali lagi Terus, bang, gagal, bang, bang, bang, bang Dalam istana niwannya Lindung terus-menerus bermanuver dengan energi mentalnya tanpa gagal Ketika ia mencoba berulang kali untuk membentuk istana ilahi namun, semua upayanya gagal. Jelas, tugas ini jauh lebih sulit daripada yang dia harapkan. Namun, banyak kegagalan juga memicu sifat keras kepala Lindong. Setiap kali dia gagal, dia akan mencari alasannya. Setelah itu, dia mencoba menebusnya. Kadang-kadang, dia bahkan berhenti. Namun, samar-samar, tampaknya setiap upayanya tampak sedikit lebih sempurna dibandingkan dengan yang sebelumnya. Meskipun mencari petunjuk melalui kegagalan berulang adalah metode yang cukup canggung. Harus dikatakan bahwa ini adalah metode yang paling tepat untuk Lindong. Karena dia tidak tahu bagaimana cara membentuk istana ilahi. Namun, dia juga membutuhkan waktu lama untuk mencari-cari. Selama periode waktu ini, Lindong telah menyingkirkan semua kekhawatirannya. Saat ini, pikirannya sepenuhnya terfokus pada bagaimana membentuk istana ilahi. Lagi pula. Ia mampu menghabiskan waktunya di tempat ini. Suara energi mental meledak terus terdengar di dalam istana Niwan dan tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Sementara itu, sosok yang duduk di titik tertinggi di tempat ini tampaknya sudah lepas kendali. Dia benar-benar fokus menggabungkan energi mental dan benar-benar lupa waktu. Waktu berlalu dengan tenang, namun angka itu tidak berhenti dibandingkan dengan dunia luar. Waktu mengalir pada tingkat yang lebih lambat di tempat pelatihan ini. Namun meskipun kecepatannya lebih lambat, atmosfer di dunia luar mulai bergetar. Setelah mereka berhasil membangun aliansi di Chaltic Dimensi, Yimo yang mengamuk perlahan-lahan dihentikan. Sementara itu, tentara pembunuh iblis yang dibentuk oleh banyak ahli top dari berbagai faksi telah menjadi kekuatan yang paling menakutkan di Laut Iblis chaotic di tangan Tang Xinlian. Kekuatan tempur ini secara alami mampu melepaskan kekuatan dominan mereka. Faktanya, Yimo tidak bisa lagi mengamuk semudah sebelumnya. Kedua belah pihak berangsur-angsur menemui jalan buntu karena tidak ada pihak yang bisa menang. Ing Huan, Huan dan yang lainnya juga telah bergerak setelah mereka melihat bahwa Chautik Dimensi mampu mempertahankan diri. Target mereka adalah Eselon atas penjara iblis yang telah menyembunyikan diri. Lagi pula... Hanya dengan menghabisi mereka, mungkinkah untuk menghindari atau mengakhiri Perang Dunia Kedua? Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa setelah mereka menunjukkan diri mereka di caotik dimensi, Eselon atas penjara iblis kemudian menghilang. Selain itu, terlepas dari seberapa keras penampilan mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk. Suasana damai tidak menyebabkan kelompok Ying Huan-Huan untuk bersantai. Lagi pula, mereka terlalu sering bertarung dengan Yimo, dan jelas tahu betapa licik dan kejamnya makhluk-makhluk ini. Bahkan, alasan mengapa mereka tidak menunjukkan diri mereka pasti karena mereka mengerjakan sesuatu. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Wilayah Suan Timur, King Huan Huan sedang berdiri di puncak gunung, sebelum dia menggunakan mata biru cantiknya yang es untuk terlihat jauh. Ada sekte besar yang terletak di dalam pegunungan ini dan itu samar-samar mungkin untuk melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas di dalam. Itu adalah sekte Dao. Sejak dia meninggalkan Caltic Dimensi, bersama dengan kelompok Flamemaster, mereka mencari penjara iblis. Karena itu, dia punya sedikit waktu untuk kembali ke Dao Sek. Terkadang, dia merasa sedikit bersalah tentang ini. Kadang-kadang, dia menjadi linglung ketika dia mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Lindung berada di Dao Sekte dan itu adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Namun, saat ini, segalanya tampaknya telah berubah. Berdengung saat dia melihat Dao Sekte dari jauh, ruang di belakangnya tiba-tiba melintas. Kemudian, cahaya perak muncul sebelum Master Tata Ruang muncul. Setelah itu. Dia memandang Ying Huan-Huan sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Sesuatu telah terjadi. Apa? Ying Huan-Huan menoleh dan bertanya. Sejumlah besar mayat Imo dan Iblis di bawah kendali mereka telah muncul di wilayah Iblis. Seluruh wilayah Iblis terpengaruh, kata Master Tata Ruang. Ying Huan-Huan sedikit mengernyit. Sebelum dia berkata, mereka terus menciptakan masalah untuk mengikat kita. Ya... Master Tata Ruang mengangguk sebelum dia berkata tanpa daya. Namun, tidak ada cara kita bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa tentang itu. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membuat wilayah dimen mengikuti jejak caotik dimensi. Dan membentuk aliansi mereka sendiri untuk melawan Yimo. Ying huan, huan merenung sejenak sebelum dia menjawab. Ya, namun, jumlah Yimo sepertinya terlalu besar. Sudahkah mereka tumbuh begitu banyak selama bertahun-tahun? Guru Tata Ruang bertanya dengan suara khawatir. Ying Huan-Huan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tepat, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresi wajahnya yang cantik berubah tanpa sadar. Apa itu? Master Tata Ruang dengan cepat bertanya ketika dia melihat ini. Mata Ying Huan-Huan dipenuhi dengan kebekuan saat dia perlahan berkata. Aku percaya, mereka mungkin menemukan penjara penekan iblis ketiga. Penjara penekan iblis ketiga. Ekspresi wajah guru Tata Ruang sedikit berubah. Saat itu, penjara itu sedang ditindas oleh Life death Master. Namun, setelah Life death Master maju ke tahap reinkarnasi, segel lokasi penjara penekan iblis juga telah lenyap. Karena itu, bahkan mereka tidak tahu di mana itu. Mungkinkah penjara iblis telah menemukan tempat itu? Apa yang harus kita lakukan? Master Tata Ruang mengerutkan kening. Penjara penekan iblis ketiga mungkin tidak memiliki makhluk kuat seperti Raja Iblis-Iblis Kosmis, tetapi memiliki jumlah terbesar imo. Oleh karena itu, akan sangat merepotkan jika penjara iblis menguasai itu. Kami belum mendengar apapun dari Live death Master, akan lebih baik membiarkannya bangun sendiri. Jika kita dengan paksa memanggilnya, itu mungkin akan menyakitinya. King Huan-Huan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kita harus menyelesaikan masalah di wilayah Demon terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengaktifkan mata surga bersama-sama dan menyelidiki dunia ini. Petik 2, ekspresi Master Tata Ruang berubah serius ketika dia mendengar bahwa mereka berencana untuk mengaktifkan mata surga. Segera, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, mari kita menuju ke wilayah Demon. Unggu, Huan huan ragu-ragu sejenak. Sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah utara. Tempat itu tampaknya menjadi tempat kekaisaran Gritian berada. Aku ingin pergi ke kekaisaran yang besar pertama, Erem. Kalian semua harus mengikuti aku. Dia terhuyung. Setelah itu, wajahnya menjadi sangat merah saat dia berkata. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.